Seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak hati pun rela. Aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan. Cari damai bersama bayanganmu, hat pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang... Menunggumu sampai akhir hidupku, kesetiamku tak luntur. Hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Cari damai bersama bayanganmu hangat pelukan yang masih kurasa Kau kasih, kau sayang Cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih kurasa. Cari damai bersama bayanganmu Tak yang masih kurasa Kau kasih, kau sayang